Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam Dari Fajar Setiawan Disabilitas Kita menunjukkan Kopi Robusta Bengko Lihat pembungaannya Sekarang sudah menjadi Putik Putik buah para sahabat ya Ini satu tangkanya Berapa biji nih Satu, dua Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dua belas, satu, sirifnya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh ya sahabat, delapan, Sembilan kisaran 10 Satu tangkai kisaran 10 sirif Dan satu batang Pencapaian bisa 7-8 ini ya Kita hitung ya sahabat ya Satu Dua sahabat Tiga Tiga Empat ini baru setengahnya para sahabat Lima Lima ini sahabat Enam sahabat Dan bunganya pun keliling para sahabat Masih sama para sahabat Tujuh 8. Caruhlah kita pukul ratanya 8 tangkai sahabat. Ini tangkai-tangkai tua ini, ini B3 ini. Ini juga. Ini B3 ini. Yang dimaksud B3 itu buah ketiga ya para sahabat. Kalau B1 ini seperti di atas ini. Ini B1 ini. Ini baru satu kali berbunga dan saat ini benolnya belum kita apa namanya belum kita sisa ya para sahabat ini di di poros batangnya belum ada ini para sahabat benolnya belum tumbuh benolnya kita menunggu yang tumbuh setelah penyetelan ini. Kalau ada yang tumbuh ini nanti baru kita sisakan B0. B0 itu di bulan kisaran bulan 10, 9-10 inilah para sahabat yang tumbuh di bulan 9 atau bulan 10. Itu untuk B0. 8 tangkai kali... Berapa tadi? Kali 80, per tangkai 80 kali 8. Mantap ya para sahabat! Ini satu pohon, ini para sahabat, pohon-pohon yang lain itu para sahabat. Kalau dari jauh tidak nampak, apa namanya? Putiknya belum nampak. Oke, baiklah para sahabat, info dari saya cukup sampai di sini. Dan untuk kalian yang membutuhkan info-info pertanian, silahkan Anda ikuti channel saya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Salam petani muda, saya Fajar Setiawan Disabilitas.